Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim semua. Turut berduka cita atas menimpa bencana pondok pesantren dari Sulaiman Trenggalek Jawa Timur. Di saat adik anak teman kita semua belajar